Da, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita masuk ke aplikasi pekantoran uh, Khusus membahas oke? Okay. Seperti sama-sama kita ketahui Office Sudah kita pelajari Microsoft Word Ini ikonnya ya ingat Excel Minggu kemarin Sudah siap semuanya kan Hari ini kita akan PowerPoint. nah, untuk mulai biasa uh, boleh dari start, cari PowerPoint atau dari desktop. Oke, okay. dah double click untuk mulai membuka power point. Nah, ini tampilan awal dari PowerPoint, point. Uh, ini kita ambil untuk mulai. Ya, kebetulan ini udah ada yang terbuka. Untuk mulai PowerPoint, kita ambil dari menu dulu pengenalan, nanti ada ikon kecil, ada menu, ini menu yang bagian atas ya, ada file, home, insert, drawing, dan seterusnya. Ini icon-icon untuk uh, pemudahan kita dalam bekerja, atau disebut juga nih ribbon ya. Pertama file, new, oke. Okay. Di sini ada beberapa template yang telah ada, tapi untuk khusus hari ini kita mengambil blank aja, kosong. Oke, okay, blank ini tampilan PowerPoint, nah, jadi seperti ini dia tampaknya. PowerPoint banyak digunakan nanti untuk presentase, jadi ini bisa kita jadikan slide show untuk uh, presentase uh, bagi siswa. Nanti kalian mungkin tugas-tugas berikutnya udah bisa kita bagi kelompok dan nanti masing-masing kelompok akan Bapak minta untuk mempresentasikan tugas-tugas yang ada. Ini untuk pembelajaran uh, berikutnya. Oke. Okay. dah uh, sekarang kita langsung saja. Di sini otomatis ini kebetulan ini ada gambar seperti ini. Ini disebut layout. Yang ini. Nampak ya? Nih. Untuk awal Bapak ini kosongkan untuk mengganti layout bisa dari menu di sini layout oke okay. blank ada beberapa layout yang ada ini title slide artinya judul biasanya untuk judul uh, banyak membuat atau title slide and content jadi di sini sudah ada konten yang bisa kita masukkan sekaligus oke okay. awal ini bapak buat blank aja dulu blank dah ini kosong walaupun kosong ini bisa kita uh, lanjut bekerja oke okay. Di sini Bapak ambil uh, awal atau kita ambil titel ya. Titel di sini Bapak ketikkan judulnya misalnya. Di sini judulnya multimedia. Oke multimedia. Ya. Ya. Bapak kasih judul multimedia subtitelnya Nanti nama Bapak aja Bapak buat Atau nama kalian nanti Atau judulnya by Hakimi Oke okay. Nah ini contoh aja ya nah, Ini bisa kita atur Oke okay. Nah ini bisa aja diatur Oke okay. Pak ya Untuk merubah font bisa dari sini Ambil Bafon, ini sama kayak biasa. bapak ini tidak terlampau, oh, oke. Okay. Dah berikut yang kedua bapak mau ngambil karena ini kita hanya sekali pertemuan. Bapak pun uh, cepat di sini bapak ambil di sini uh, penggunaan save atau icon save ini. Lihat di sini bapak oleh ada beberapa macam gambar. Yang bisa kita gunakan. Di sini Bapak ambil satu set. Rentang ini. Oke. Okay. Bapak buat seperti ini. Oke. Okay. Ini Bapak buat uh, empat. kopi Jadi cara cepat. Ini mungkin agak cepat caranya ya. kopi aja. Bisa juga kita buat lagi. Tapi Bapak cepat aja kopi Bisa ctrl C. Atau dari home kopi nanti boleh. saya itu pas pastekan, paste atau control v dua tiga jadi ada empat icon oke okay. oke okay. nah seperti ini pak susun 4 di sini bisa jadi pak kasih nama cara untuk membuat tag nah, ini langsung klik kanan atau di klik kanan aja sini ada edit tag Artinya kita masukkan. misal di sini Bapak masukkan gambar. Oke. Pondnya bisa diganti warnanya ya. Nanti kalian boleh ganti. Atau kalau mau ganti nanti di sini. Edit tag. Kalau mau ganti warna boleh. Sini aja. E, gambar. Audio. Kurang bagus warnanya yang merah ya. Kita ganti. Hijau, oke. Okay. Apa audio? Audio, oke. Eh, masih merah ya? Biar aja, dulu Dio, nanti audio di sini. bapak ambil eh, tag video? Video, oke. Okay, setelah itu, animasi. Oke, okay. dah lihat di sini, lihat ini kan belum urut ya, coba perhatikan dulu, nanti Pak urut caranya biar cepat, ini Pak tekan, ini yang menandakan ini icon yang bekerja, klik shift, tekan shift, biar bisa uh, kita semuanya sekaligus, jadi semuanya data block, baru Pak atur di sini di format save, biar eh, posisinya lebih barisnya lebih eh, enak dilihat nah, misal di sini bapak posisikan dia eh, rata ah, oke okay. Z ini rata tengah ya biar dia middle button oke okay. oke okay, di bawah dia rata ya nanti distribusinya juga distribusi horizontal berarti mendatar Nah, dia sama jaraknya, Pak. Ya, oke. Okay. Dah, ini Pak. Ya, sedikit gambarnya bisa aja kita ambil efek-efek uh, uh, yang lain. Misalnya, save-nya efeknya apa? Oke, okay. atau apalah? Oke, okay. ini aja lah, ya. Standar aja lah dulu. Warna juga nanti kalau mau ganti warna boleh. Kalian ganti format objek. Dari sini juga bisa sebetulnya. Format save. Nanti dari sini ada format warnanya. Mau ganti warna apa. <tuh> kalau warna <tuh> karena tadi satu-satu bapak -satu, ganti satu-satu aja. Biar beda-beda warna dia kan. Ya. Oke, okay, nampak ya? Dah, nanti nanda uh, nanti bisa buat uh, lebih bagus dari ini. Tapi ya kita masuk aja dulu ke uh, sit-sit berikutnya. Cara menambah sit. Nah, ini kan sit baru satu sit. Kalau di PowerPoint ini satu tampilan. Kita tambah itu klik kanan ada new new sit new sheet. Oke. Okay. Nah, di sini di sini berarti tadi Bapak mau ambil nanti di sini ada gambar, berarti di sini present uh, gambar. Gambar. Jadi uh, gambar gambar Tadi gambar pertama ya? Ya. Halaman gambar dana Fontnya bagus nih, presentasi gambar nah, ini ya. Nanti di sini kita bagaimana cara menyisipkan gambar? Oke, okay. oke, okay. sama ini, Bapak geser sedikit layoutnya sini. Bapak ambil tombol-tombol ini ada juga di sini nanti. Oke, jadi ini biar cepat pak kopi aja ya. Tapi nanti bisa dibuat sendiri. Ini biar cepat aja. Paste. Oke, ini pak susun aja di sini. Audio, gambar, video, animasi. Oke. Ini biar urut rata, ini kan tidak rata ya. Tetap pakai apa tadi? Format save. Nah ini. Vertikalnya sama, sama jarak ya kan. Oke. Okay. Cara nyisipkan icon. Jadi Bapak sini ada icon biar biar bisa kembali ke awal. Caranya. Oke. Okay. Insert. Oke. Okay. Icon. Bapak pakai ikon ini. Misal di sini Bapak pakai ikon panah aja. Dah, Ini biasa digunakan untuk kembali ke awal atau back back Oke. Okay. atau next. Next juga Pak ambil satu kalau kembali tetap di sana ke okay, home, biasanya orang menggunakan gambar rumah. Oke, okay, insert. Oke, okay, loadingnya ada sedikit agak lambat dia ini ya. Dah, ini dia ya. Dah, jadi jadi di sini ada tiga gambar. Oke. Okay. Nanti ukurannya boleh uh, kita atur, Nanda nah, atur aja nanti ya. Oke, okay, nampak ya? Layoutnya hilang ini. Oke, okay, layoutnya eh, balik ya. Tertimpa layoutnya tadi, biar aja lah ya. Nanti kita buat aja. Dah, untuk berikutnya, kita tinggal copy aja. Duplikat. Jadi duplikat, apa bedanya kalau buat newsletter? Kosong dia. Duplikat dia akan di sama. Oke. Okay. Jadi ada, Bapak sesuaikan ini, ada gambar audio video animasi Oke, okay. beda kalau newsletter seperti ini aja kosong kan? Nah, itu bedanya. Oke, okay. kalau duplikat seperti ini dia. Oke, okay. di sini gambar udah, di sini Bapak ambil audio. Berarti di sini audio audio Di sini apa lagi video? Video. Yang ketiga. Oke. Okay. Oke. Okay. New slide duplikat aja ya. Apa terakhir Ani? Ani. Animasi. Oke. Okay. Dah. Lihat Oke, okay. nah sekarang Bapak mau buat ininya lagi. Isinya gambar berarti di sini kita belajar menyisipkan gambar. Kalau tag, kita bisa langsung copy dari Word. Oke, okay, bisa ya. Kalau tag, bisa copy langsung dari. Eh, uh, segala macam. Kalau gambar berarti kita sisip. Cara menyisipkan gambar itu insert. Insert picture. Oke, okay. this. Atau on online berarti dari internet. Kita device aja dulu. Berarti kita mau harus ada gambar. Cari gambar yang ada di pemutar. Bisa di sini Bapak ambil satu gambar. Ini. Oke, nama ya. Nah, ini contoh aja ya. Oke, ini gambar kan. Kalau online lihat insert online. Tapi internet harus ada kalau online. Kebetulan kemutar kalian kan belum ada internetnya. Nah, ini cari gambarnya, misal SMA 3, SMA 3, Padang. Oke, okay. ini kalau ada oke okay. pencariannya inti pakai Bing ya. Tapi hati-hati juga dengan online ini eh, tergantung office juga oke. Okay. Nampak ya? Dengan gambar yang sesuai dengan pencarian. Oke, okay, tampil satu gambar insert. Kalau online dia ya, pasti menggunakan pendolotan dulu. Jadi kecepatan internetnya juga berpengaruh. Oke, nampak ya? Bisa menyisip gambar semuanya ya? Oke, berikut lagi audio. Ah, ini memasukkan uh, suara. Jadi kalau ada suara, uh, kita tinggal insert audionya. Nih. Audio my PC, kebetulan ada suara ya. Bapak ragu juga ada suara di komputer pak enggak. Enggak ada, ada, oke, enggak ada. Audio kita lewatkan saja, kalau ada gambar nanti ada suara bisa. Misalnya kita mau kasih kopi ya, di sini ada muncul sound nanti kan, bisa saja Audio atau kita rekam nanti Kita cari audionya yang ada Baru kita masukkan Ada suara ya Kebetulan di komputer Bapak Tidak ada suara nantilah kita cari Suaranya Tapi bisa ini ya Kalian bisa cari nanti yang berikutnya lagi video, video kita masukkan sebuah file video. Sebetulnya kalau layoutnya tadi ada, ini tak muncul juga layoutnya tertimpa tadi layoutnya. Bisa langsung dari layoutnya, saat dari sini kan? Bisa langsung dari sini. Misal di sini kita insert. Uh, apalagi video ya file video insert video langsung seperti ini saya algoritma share bisa seperti itu ini pak copy aja sini ya paste oke okay. oke okay, seperti ini ini kalau di belakang kita pindahkan back ke belakang send to back Napa ya? Dah. Yang kita berikutnya animasi. Ini animasi. Ah, di sini perhatikan ya. Nah, kemarin kita udah bekerja pakai Excel. Jadi Bapak oh, di sini insertkan animasi, misalnya di sini Pak kasih gambar backgroundnya, gambar sekolah, insert atau dari sini aja Pak ambil. Atau ini aja, copy. Paste ke ini gambar, dah, Bapak isi gambar ini dengan uh, hasil kerja kita kemarin. Excel kemarin lihat, ini ada paduan antara Excel dengan PowerPoint. Jadi, yang Pak, ambil yang tiga ini aja ya. Ini apa? Ya, jadikan uh, grafik, berarti caranya lihat di sini Bapak ambil tabel Excel-nya. Oke. Okay. Oke, okay. ini ya. Kita langsung bekerja di PowerPoint-nya boleh. Lihat. Pasti dah ini langsung Bapak jadikan uh, grafik. Ah grafik apa mau grafiknya pilot grafik boleh atau grafik yang udah ada aja tabel aja ya dua tiga dimensi oke okay. oke okay, kalau sudah tinggal klik aja nah, gambarnya otomatis sudah masuk nampak ya sekarang animasi, karena ini tabel animasi, Bapak buat sedikit animasi. Misal, di sini ada animasi muncul. Lihat, animasi muncul itu ada, di sini ada animasi. Animasinya nanti ada beberapa jenis. Ada, kalau yang ekstrain, ini muncul. Kalau exit, dia keluar, berarti dari ada jadi tidak ada. Kalau motion itu pergerakan, paham ya? Jadi, Pak, buat yang pertama gambar ini uh, muncul. Sedangkan tabelnya, yang keduanya melakukan sebuah uh, pergerakan seperti ini. Oke, okay. nanti uh, Nanda aja ngaturnya mana yang lebih bagus ya? Yang jelas semuanya bisa ya? Dah. <tuh> Dari M4 ini, lihat kalau kita buka uh, setnya kita jalankan cara menjalankannya klik start, oke lihat satu dua audio video, oke langsung aja kita ke pengertian. di jadi oke langsung aja kita ke kita lanjutkan berikutnya animasi, oke dah. Uh, secara garis besar ini semua udah bisa dijadikan power point. point. Tapi sekarang bapak mau ada link. Lihat, saya lihat, perhatikan. Misal dari gambar ini otomatis yang ketika pak klik gambar terbuka slide gambar. Ketika pak klik audio otomatis terbuka slide audio. Ketika pak, pak klik video otomatis klik video. Tik klik klik animasi otomatis ke Animasi. Begitu juga dari sini. Bisa langsung dari sini. Paham maksud Bapak kan? Kayak slide. Kayak web. Bisa pindah-pindah. Namanya itu hyperlink. Nah caranya di sini Pak klik gambar. misal gambar ini Bapak buat hyperlinknya. Dari insert hyperlink. Tunggu. Drawing, desain, transit. Gimana hyperlink ya. Okay. Atau ah ini hyperlink. Link ya. Klik. Nah nanti di sini ada. This document. Hanya di dokumen ini. Kita tidak masuk ke dokumen lain. Misal gambar masa masuk ke presentasi. Gambar, oke. Okay. Uh, hyperlink, audio ke okay. audio. Video ke okay. video. Animasi ke animasi. Okay. oke, okay. Berikut, yang ini juga seperti itu. Ketika klik gambar dia masuknya, ini klik kanan juga bisa. Hyperlink. Klik kanan, kalau klik gambar masuk ke gambar, audio, klik ke audio, video, klik video, animasi, klik masuk ke animasi. Sedangkan home, tadi balik dia ke multimedia, oke. Okay. Kalau back, oke. Back, last, last terakhir ya. Next, berikutnya, various. Kalau ini baru ke, next. next. Kalau home ke, home balik ke multi, -media. atau freeze, led, boleh juga multimedia boleh. Oke, okay. dah. Karena ini sama ketiganya ini bapak copykan aja ini Pak hapus saja ya biar cepat tahu kenapa hapus? Karena ini ada, belum ada link, linknya. Nah, bagus kita kasih link dululah daripada satu-satu select, bagus satu aja yang kita buat link yang lainnya ngikuti, paham ya? Jadi ini kan udah ada link-nya, Kita tinggal copy aja. Lihat, kalau ini sekarang Pak jalankan, lihat. klik Show. Ketika Pak, klik gambar, masuk gambar. Ketika video, masuk ke video. Animasi, masuk ke animasi. mbak ya, home, balik ke home. Paham kan maksud Pak? Back. Oke. Okay. Dah, sekarang kita tinggal hias. Hias, ini boleh kreasi masing-masing. Background, kita ambil background. Boleh dari sini juga ambil background. Boleh karena ada solid, ada gradient, ada picture. Boleh oke, nampak ya biar semuanya sama. Apply all kalau reset, berarti diriset lagi. Oke ya, misalnya di sini, insert gambar-gambarnya. Baru mana Pak, Basukan ya? Ini aja. Oke. Okay. Ini, ini, ini bola, ini kreasi aja. Bebas aja. Oke. Okay. Ini warnanya ganti aja. Misalnya, warna apa? Yang nggak sama lah warnanya, Nak. Warna, warna apa yang nggak sama ini? Oke. Okay. Ya, biar hampir sama ya. Karena ini tutup, kita back aja. Send to ke belakangnya. Oke. Okay. Seperti itu aja. Ini bisa juga kita jadian transparan bisa juga. Transparan, agak transparan dia. Oke, okay, copy. Kita copy sini semuanya boleh. Oke. Okay. Dah, eh, mana yang tertekan Pak nih? Kopi, salah kopi Pak. Ini yang tertekan. Kopi, ini yang tertekan. Stay. Ini delete aja ya? Oke, okay. bisa semuanya? Send to back, send to back. Send to back. Send to back. Oke, okay. dah menyimpan sama kayak biasa. File save as atau save. Save kalau pernah disimpan atau pertama kali simpan boleh juga save as kalau kita mau uh, buat nama nama Sekarang Pak save, Bapak simpan di direktori Bapak. Di materi TK, aplikasi pekantoran multimedia, PowerPoint, PowerPoint, dah.